So ayu oh ayu oh ayu oh ayu bisa <Mereka> aja <mengebutakan. tis> atau mending kalau baru udah di deh bukan ayah -yaya. nya halo waalaikumsalam oh bisa omohon ke kadinya yo Ya, Luna. The conona nak, Atau itu teh, jadi ayo ya, atuh kapal sekolah nah, Assalamualaikum kabila aku kurang ayo iya udah lah Assalamualaikum, assalamualaikum, mantan, mantan, mantan, mantan, mantan, mantan, mantan, Ayah mantan, mantan, mantan, Koordinat, resep, jangan janganlah banyak. Mana wih, ayah keperagaan! Neng ejang. Pak badai nenyariot. orang teh gaduh Bahasa wong teh uih Data santos pareumistik mistik kue. ming hmm. itu. Istri ngomong, kan? Istri sama ngomong, kan? Ayo potong aja. Okay? Iya, untungnya aduh, di rumah kena ditinggali hula, tapi atas dipelarian Kak. Ah. Atas pelarian ya, ya. tapi TK pernah kok Ya, sekitaran saya oke, antas nantinya kapengker lah aduh jadi kaya ujang neng kewengi neng kapengker neng jangnya Uh, Kanggon istri, maka kaya kapanak, kaya di ditutupang tapi wengi-wengi nya Sabu... Sabu gobelas lah Ap, pamianu anu... mah getma Gauge, wih, nyelira Nupamang mah kan ayo, ayo dua kan istri seremong get, kan istri mah Kau pangker Berlari, dah kaya gaya Pana mah getma, kaya gini abis, Oh, Eta, emang Terang, kakak enak. Di mana? mana? Di Di desa. Coba, ayat itu foto ya? Alokak anu ketinggaliku abimanya Etape rumah teh eta yang di kilo, kapung Toskat etos kantos kantos kantos kantos kantos kantos kantos kantos kantos kantos kantos kantos kantos kantos kantos kantos layat tilu jama'an ncingan eta ima geus gambala ridin e tepeng dina hiji wanci eh mana itu bukan itu si jalan-jalan terkesan naunan wujuh oh, itu enggak nguruh ini kalau kio ini macam kawian ku Arora ya eh, kan si jantung kurang di Jawa namanya itu lewat itu tempoh itu bukunan-bukunan penting ke hidang-brang2 Oh, langkah oh, oh. dia gitu? Oh, dia tukang-tukang? Oh, rumah nih, sana. Oke, masuk pula. Eh, kau dia lan ini itu kena naonan ah orang kurang tempat orang yang apa itu orang tong wah, oh, si gambrong parah yuk wah, oh. oh, pantas ini hah bagaimana itu? ah, ini apa itu dah yuk namun maksud tuh ngajak-ngajak orang kamu teh. eh, kenal gitu Orang banyak, buat apa? Nah, anak tuh masa kayak hewan yang jalurau. Apaan orangnya ayang? Eksplor gitu? Ya, mana yang aja serangan? Tengahjak kotor? Pengen anak gitu pan orang? Malah ini ada jadi banget dileletik. Mana mau kemudian berek kespesialan? Beda serangan tuh orang kastingsi itu. Tung-tung anak Maranehanana pada-pada Silih aduk el ting lingit didinya kisah dilutup pengheta terkaca diceritakan nah, di. Tapi baru itu neng, jangan. Uh, Aisyah nanti di rumah meningkan nih, sudah sholat, meningali atau nafis mah. Tapi didinya mah ngaras. Itu mana? Ito mana? Itu. Hmm? Hmm? Dan yang belum pernah, mereka ini mencorengkan rumah lebih tahan, lebih lebih enggak enggak wow itu ini kita kemarin masih bapak entar eh 1 2 dia terlalu dia Ya. Asap merah. Ya sini ti <gum> <cười> <rog sounding massa ausi> <lyrics> <dryer> Hei, kulan, kulan, minum malam, minum, minum malam, minum. Bangun, bangun, siti, hey, siti, iya macam ni. <laughs> minum, minum Terima <laughs> kasih <laughs> Yah, kalau aku akan tadi yang lain. Berhati-hati. Eh? Heh. Eh kalau di Kenya dia? Nah orang ked ke dia? Come on a minute. Karena seperak kejadian itu bahwa perang teh ayah kesana gitunya karena cari nah, undi Alhamdulillah, Dari.. Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah gitulah inget wae orang munseil <tie> murid <tie> nyarco <tie> aduh udah isburitnya ya yeah, mah orang orang malah yeah, yeah. kan isukan <tie> pada pasti masih bekerja udahnya, brandnya. Ya, ya, dah, baru. ya, Yo, aku orang asalnya tadi, bahas makanya. Kalau gimana pun, gak bikin ketawa. ketawa. Iya,